Harap tenang dan selalu berdoa untuk Lesti Kejora, pesawat ya. Kita hanya bisa mendoakan, mudah-mudahan mudah Lesti Kejora tidak diboykot di TV dan selalu bisa tampil di layar kaca untuk memberikan kebahagiaan buat kita semuanya. Disimak juga di kalimat Caption Info yang dituliskan. Mohon semua pihak untuk tenang, tidak memperkeruh keadaan dan selalu support Lesti Kejora. Sampai hari ini, belum ada pengumuman resmi terkait berita tersebut. Bisa jadi hoax, jadi harap tidak mempercayai berita apapun sebelum ada rilis informasi dari pihak KPI atau televisi. Satu lagi, banyak doa untuk dede dan keluarga, support terus dengan streaming dan vote guys. Semangat, masyaAllah Allah banget ya. Mudah-mudahan, Lesti Kejora selalu memberikan karya-karya terbaik. Kita lihat juga persahabat ya, ada tanggapan beberapa dari para fans di postingan ini. Salah satunya dari akun tentang Fati Aneskor mengatakan Gak ada boykot-boykot, hey KPI Pusat, kalau mau boykot mending boykot orang-orang yang warna wiri TV Gak ada karya sama sekali, mending boykot mereka Lah Lesti disuruh boykot, kalau mereka boykot, orang berprestasi gak punya skandal narkobo Gak pernah nipu orang, nongol wawancara aja jarang, heran sama netizen Indonesia, pusing ngurus rumah tangga orang itu kalimat pembelaan buat Lesti kejora kita sebagai fans doakan yang terbaik ya dukung dan support yang terbaik untuk Lesti dan keluarga berikutnya juga persahabat ya ada kabar yang sangat menghebohkan media sosial pastinya acara trans TV pagi-pagi ambiar persahabat yang mengundang salah satu emak-emak yang marah kepada Lesti kejora marah soal pencabutan laporan persahabat ya di sini ada sebuah kalimat yang diposting oleh Fales Fatilesti. Inilah channel TV yang pantas kalian boikot. KPU pusat, apakah acara begini pantas ditonton? Ini memang tentunya membuat kita heran persahabati ya. Mengapa musibah orang tentunya persahabati ya dipakai tentunya parodi-parodi seperti ini. Ini membuat geram para fans ya. Lagi-lagi, persahabat ya, Lesti Kejora selalu mendapat bulian, selalu mendapatkan hujatan Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik, undang Lesti, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kekuatan Kita simak juga kalimat caption yang dituliskan di unggahan ini Manteman, yuk kerjasamanya, serbu akun, pagi-pagi ambiar, TransTV vikop, sekalian tag KPU Pusat Bahwasannya acara ini acara sampah, bahkan lebih kotor dari sampah, SKSD banget Jangan bersahabat Kita simak juga ada kalimat yang diposting oleh Elfat21 Tidak mudah menjadi lesti kejora Dengan segala keputusan dan konsekuensinya Apalagi menjadi bapak dan ibu lesti Mungkin fatih yang saat ini menjadi penguatnya Doa yang baik akan kembali pada diri sendiri Yuk kita berdoa yang baik-baik Tidak akan pernah rugi Mudah-mudahan semakin banyak doa dan dukungan untuk Lesti Kejora. Dan selanjutnya kita lihat juga persahabat postingan dari akun abang skor L yang mengunggah malah Kejora menyukai persahabatnya postingan dari akun abang L. Luar biasa mama, mudah-mudahan sehat terus. Keluarga besar pun selalu diberikan kesehatan. Amin. Berikutnya yang disimak juga ada potret ayah Kejora dan Bunda Lesti. Kalau melihat foto ini persahabat ya, kita terharu. Begitu besar perjuangan mereka, dari titik nol sampai sekarang, persahabatnya Masya Allah. Mudah-mudahan Buddha Lesti, sang ayah juga selalu diberikan kekuatan dan kesabaran. Namun kita juga salvo kalimat caption yang dituliskan, Perjuangannya seorang ayah dan ibu sangat luar biasa bagi anaknya, selalu menemani dimanapun, dan selalu melindungi anaknya ketika ada yang menyakiti. Anaknya sakit, ikutan sakit Anaknya bahagia, ikutan bahagia Semoga selalu sehat lahir batin, amin ya Allah Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi keluarga, kejaran Dari orang-orang yang berniat gak baik, amin Kita hanya bisa mendoakan sekali lagi untuk Lesti dan keluarga Semoga dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Berikutnya kita simak juga diunggah nih di guys Iva Leslar Mengunggah video Saipul Jamil yang tentunya tidak setuju Leslar di diboykot di TV Dengar nih netizen persahabatnya yang suka ngurusin rumah tangga orang Saipul Jamil aja persahabatnya ini berpihak sama Lesti Kejora Tidak setuju Leslar di diboykot di TV Saipul Jamil memang persahabatnya selalu mensupport dan mengidolakan sesak Lesli Kejora Luar biasa keren